Pasukan Rusia yang menduduki wilayah selatan Ukraina khususnya di Kherson kini kian terjepit. Mereka makin sulit untuk mempertahankan pasokan amunisi, baju pelindung dan bahan bakar ke unit garis depan. Hal itu berkat operasi militer Ukraina untuk memotong akses sungai dan jalur pasokan kereta api serta depot amunisi target. Eh tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Pejabat Ukraina mengatakan Rusia memindahkan pos komando dari utara sungai Dnieper, ke tepi selatan karena jembatan rusak berat. Wakil kepala pertama Dewan Regional Kherson Yuri Sobolevsky mengklaim di saluran telegramnya, bahwa sebagian besar komando militer Rusia telah meninggalkan kota Kherson. Adapun pasukan Ukraina berada di sekitar 25 km utara kota menuju Mykolaiv. Perlu diketahui, sebagian besar wilayah Kherson telah diduduki sejak awal serangan Rusia ke Ukraina. Sebagai bagian dari serangan balasan Kiev, untuk mencoba merebut kembali wilayah yang hilang di selatan, pasukan Ukraina menargetkan jembatan penting untuk mengganggu rute pasokan di dan sekitar Kherson. Sebuah lembaga riset asal Amerika Serikat mengatakan bahwa pasukan Presiden Vladimir Putin mungkin akan pergi ke sisi lain sungai untuk menghindari terjebak di kota Kherson jika serangan Ukraina memutuskan semua jalur komunikasi darat yang menghubungkan tepi kanan sungai Dnieper ke belakang Rusia. Video telah muncul di media sosial dalam beberapa hari terakhir yang menunjukkan serangan artileri jarak jauh baru di jembatan Antonivsky dan jembatan jalan di atas bendungan dekat Novakakovka membuat mereka tidak dapat dilewati untuk kendaraan lapis baja berat. Di beberapa daerah lebar sungai mencapai 1 kilometer membuat jembatan ponton menjadi tidak praktis. Ukraina juga menargetkan beberapa jalur kereta api dari semenanjung Crimea yang diduduki Rusia ke wilayah Kherson dan Zaporizhia. Pada hari Selasa, serangkaian ledakan dahsyat mengguncang kota Zankoi di jalur utama menuju Kherson. Ivan Fedorov, wali kota Miletopol, mengatakan bahwa pasukan Rusia masih membersihkan puing-puing dari lokasi jembatan kereta api di dekat kota yang dihantam. Fedorov mengatakan dia mendapatkan informasi dari jaringan partisan di kota. Pekan lalu penduduk setempat melaporkan beberapa jam ledakan di distrik Haniches, area pelabuhan di sepanjang Laut Azov dan rel kereta api lebih jauh ke barat di Brilivka juga dilanda. Menurut Komando Operasi Selatan Militer Ukraina dalam seminggu terakhir, mereka telah menghancurkan lebih dari 10 gudang amunisi dan kelompok peralatan militer. Di sisi lain Rusia juga telah membangun pertahanan berlapis yang kuat termasuk perlindungan udara di wilayah Kherson. Pasukan itu bahkan menggunakan tank tempur Soviet T-62 Antik sebagai artileri stasioner untuk memberikan dukungan pertahanan. Mereka juga berusaha melakukan serangan balik reguler terhadap pasukan Ukraina. Hanya saja Rusia tetap membutuhkan aliran amunisi dan bahan bakar yang konstan untuk mempertahankan operasi mereka di wilayah tersebut. Saat ini Amerika Serikat telah memasok Ukraina dengan rudal anti radar Hams dan pihak Kiev telah mulai menggunakan pesawat tempur dan helikopter di wilayah tersebut.